Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, <tuh> di video kali ini saya akan membuat analisa sistem kerja rangkaian auto charger. Ya, jadi sebelum ke rangkaian penuhnya, kayak ini ada yang Anda harus pahami dulu, yaitu mengenai komparator yang, atau fungsi komparator yang dimiliki oleh OPM. Ya di sini saya pakai opm grc empat lima ya ya atau yang ic yang lain yang memiliki opm 2 ya seperti ini ya bisa lm bisa ya jadi fungsi komparator dulu kita harus paham mungkin sudah banyak yang paham tidak ada masalah cuman ini adalah Sistem dasarnya ya, jadi perlu saya bahas terlebih dahulu. Jadi di rangkaian ini yang saya manfaatkan adalah fungsi komparasi dari opm itu sendiri ya. Jadi di opm ini memiliki fungsi komparasi apa itu fungsi komparasi jadi compare atau membandingkan tegangan dengan tegangan referensi. Misalnya tegangan referensi saya ambil dari negatif ya. Ini di sini ada input negatif, ada input positif. Misalnya saya ambil tegangan referensinya dari input negatif. Saya gunakan jener 6 volt misalnya maka nanti dibandingkan input yang ada di positif ini input positifnya ini nanti dibandingkan dengan input yang ada di negatif maka keluarannya akan berbeda jika input tegangan di positif lebih besar dari negatif input negatif lebih besar dari 6 volt maka tegangannya akan tinggi ya. Kalau ini lebih besar. Kalau input positif di sini lebih rendah dari 6 volt. Tegangan inputnya di sini maka tegangannya akan rendah tinggi atau rendahnya ini berapa volt itu tergantung VCC-nya ya. VCC-nya Anda kasih berapa? VCC positif dan VCC negatif di sini ada VCC negatif. Kalau dalam kasus rangkaian saya di sini saya kasih ya antara 15 volt lah, atau 15 volt sampai 18 volt lah. VCC negatifnya saya bentar. itu saya taruh di ground ya di ground dia nol ya nah ini saya manfaatkan untuk apa namanya open sama shotnya dari basis ya manfaatkan untuk melakukan memicu basis nah, agar basis ini dipicu agar transistor ini bisa hidup jadi mematikan dan menghidupkan transistor tegangan rendah kalau anda pasang VCC negatif nol maka tegangan rendah harusnya di sini nol ya atau mendekati nol lah volt tegangan tinggi itu kalau inisial Anda baca 15 volt berarti dia mendekati 15 volt. Nah, nol sama 15 volt, tinggi sama rendah, low sama high, ini bisa mengaktifkan transistor atau menonaktifkan transistor. Jadi fungsi transistor di sini adalah saklar, sebagai saklar. Kalau transistor aktif, maka akan ada arus dari atas ke bawah. Nah, dia mengalami saturasi, dia ada arus dari atas ke bawah. Nah, arus dari atas ke bawah ini bisa menghubungkan ke arah ground. Nah, ini saya manfaatkan ya, secara simpelnya, singkatnya aja. Saya manfaatkan untuk memicu saklar yang kedua. Saklar yang kedua adalah saklar dari relay. Saklar dari relay ya. di sini ada relay ya ini coil di sini nya di sini normally open di sini normally close kalau relay kan begitu ya yang kaki lima ya ini normally close ini normally open di sini nya ya di sini tempat saklarnya kalau normally close berarti dia ke arah sini Kondisi tidak ada arus dia ke arah normal close. Di sini ada. Oser oh, ini tidak kelihatan gambarnya. Gini. Nah, Di sini ada coil ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi. Output dari si komparator itu bisa tinggi bisa rendah. Itu saya gunakan untuk memicu basis atau memicu transistor ya. Transistor inilah yang nanti hidup atau mati ya. Saya gunakan sebagai saklar. Ketika transistor hidup, dia menghubungkan arus dari kolektor ke emitor sampai ke ground ya. Nah, ada arus masuk ini. Artinya menghubungkan ke ground. Kalau transistor itu mati atau putus, maka di sini putus ya. Tidak ada arus yang mengalir ke sini. Nah, itu saya manfaatkan untuk mengaktifkan saklar yang kedua, yaitu relay. Relay di sini pakai 12 volt. Ya. Relay ini akan aktif jika memang akan terhubung ke ground. Ya, ya. kalau dia putus dari ground, otomatis arus tidak bisa mengalir menuju relay. ya kalau seandainya kita kasih di sini, vcc nya sama, kita hubungkan vcc nya di sini, sama, 15 volt. Jadi arus yang menuju ke sana, ketika transistor hidup, nah, dia bisa mengalir ke sini, mengaliri daripada koil eh, yang ada di sini. Kalau koil ini dialiri, transistor ini akan, eh, sorry, relay ini akan hidup karo relay ini akan hidup dia berpindah saklarnya ke normally open nah hidup dan matinya relay ini saya manfaatkan untuk menghidupkan dan mematikan charger -nya. makanya di normally close ini saya hubungkan ke charger Ya charger ke arah aki atau baterai Saya kadang tidak mengontrol kamera ya, sorry nanti kalau ya udah kelihatan. <tuh> Begitu ini prinsip kerjanya ya seperti itu ya. Jadi saya memanfaatkan opm ini untuk menghidup eh, hidup dan matinya eh, transistor. Kalau transistor hidup berarti ada arus mengalir ke relay. Kalau relaynya ini teralir di arus koilnya maka aktif ya apa namanya kok transistor nih, relay ya, ya. aktif relaynya sehingga ada kalau di sini awalnya memang normal plus saya hubungkan ke baterai berarti posisi awal adalah ngecas nah kalau relaynya hidup ya, maka dia berhenti mengecas karena ya, berpindah saklarnya sampai di sini bisa dipahami ya baik yang kedua yang kita manfaatkan dari opm adalah tegangan input dari kalau dalam hal ini kasus saya ini adalah input positifnya kita manfaatkan ya ada di sini ke vcc ya Baik. tegangan input positif, ya. ini saya pakai, ini kan yang mau dibandingkan dengan referensi ya, ini tegangan referensinya di sini ya, tegangan referensi artinya pembandingnya, yang mau dibandingkan apa? yang mau dibandingkan adalah kondisi baterai, di sini langsung ke ground ya, kondisi baterainya ini, kondisinya full. Atau kondisinya nah, Kurang tegangannya Itulah yang kemudian dimanfaatkan Oke tunggu ada iklan ya. Tukang jual kue Bentar ya Oke kita lanjutkan ya eh Yang ini ya Tegangan positif ya Kita jadikan sebagai Uh, pendeteksi mendeteksi dari kondisi baterai tegangan dari kondisi baterai atau bahasa yang lain bahasa lainnya adalah ngambil sampel dari baterainya tegangan baterainya gimana caranya maka nah, di sini saya menggunakan uh, apa namanya potensio atau vr ya atau tripod boleh nah, potensio di sini kita ngambil sampel dari titik sini. Oke, ngambil sampel dari titik ini. Karena dia akan membandingkan tegangan yang ada di titik ini dengan tegangan sebesar 6 volt. Karena di sini saya pakai VR maka tegangannya akan tidak penuh. Kalau misalnya 15 volt kita ambil di sini tegangan dari atas ke bawah 15 volt. Itu 15 volt. Tetapi di titik tengahnya di sini nah itu kita atur sendiri. Kalau tengah-tengah kan 7,5, 7,5 volt ya di tengah-tengah. Karena di dalamnya potensi ini kan kalau yang sudah tahu. Tak masalah jadi yang belum paham jadi di dalamnya potensio ini kan ada seolah-olah ada pembagi tegangan ya ada R1 dan R2 di dalamnya potensio itu ya Nah kita putar memutar potensio ke arah maksimal misalnya ke arah atas misalnya berarti menggeser R yang ada di bawah dan R yang ada di atas Jadi titik ini Titik ini digeser ke atas Sehingga R yang ada di bawah itu Lebih besar dari R yang ada di eh, Atas Kalau kita putar ke bawah Jadi titik tengah ini Akan digeser ke bawah Sehingga R yang ada di atas Lebih besar dari R yang ada di bawah Ya posisinya itu Sebenarnya menggeser titik tengahnya ini ya nah perbedaan nah, semakin besar resistansi maka tegangan semakin besar kurang lebih seperti itu ya baik kita lanjutkan lagi <tuh> jadi kita atur VR yang ada di sini tegangannya nah begitu ya misalnya tegangannya maksimal kita taruhlah di sini adalah kita kita setting tegangan maksimal adalah 13,6 kita pengen di 13,6 volt Relay ini aktif, atau dengan kata lain, berpindah. Ini saklarnya berarti pengecasan akan berhenti karena berpindah ke atas, ya. Nah, sebelumnya ini harus dihubungkan, ya. Ini dihubungkan, <coughs> jadi dari titik koil atas ini kita hubungkan ke kamennya supaya nanti arusnya bisa nyambung ke pengecasan, ya. Dari sini. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kalau ini berpindah, artinya relay itu aktif. Maka pengisian berhenti. Kapan relay ini aktif? Relay ini aktif kalau transistor aktif. Kapan transistor ini aktif? Kalau komparator atau op-amp di sini menghasilkan tegangan tinggi. Kapan menghasilkan tegangan tinggi? Kalau input positif di sini lebih tinggi dari referensi. Kapan input positif ini lebih tinggi dari referensi? Kalau kita atur, kita putar di saat tegangan 13 volt, kita putar di sini. Kita menyengaja memutarnya melebihi dari 6,1 volt. Misalnya melebihi 6 volt, 6 volt, melebihi 6 volt. Berapa itu? Misalnya 6,1. Kita buat tegangan bagian bawah di sini 6,1 volt. Ya, 6,1 volt. Ya. Kalau tegangan bawah di sini 6,1 volt berarti yang atas nah 13,6 dikurangi 6,1 berarti 5 7,5 Ya 7,5 volt. <tuh> Jadi yang bawah 6,1 volt, yang atas 7,5 volt. Jadi tegangan 6,1 volt ini dibawa ke input positifnya opm dikomparasi dengan referensi ternyata 6,1 lebih besar dari 6. Misalnya 6 ya. Tapi realnya yang saya pakai di situ 6,5 ya. Berarti di sini harus di atas 6,5. Anggap aja ini 6. Berarti 6,1 di bawah sini dibandingkan ternyata positif lebih besar dari negatif menghasilkan tegangan sebesar 15 volt kurang lebih lah, anggap aja masuk ke transistor, transistor aktif, relay aktif, ya, karena relay aktif pengecasan putus karena saklar berpindah ke atas, ya saklar saklarnya berpindah ke atas, libur libur <tuh> Baik, kita lanjutkan ya Kurang lebih prinsip seperti itu Maka sistem yang ada di sini Maaf ya tadi ada sponsor Maka sistem kerja yang ada di sini Ini membatasi tegangan 13,6 volt Artinya bagian atas ya, cut off-nya ya Kalau 13,6 volt dia akan putus Atau berpindah saklarnya Bagaimana kalau tegangannya kurang dari 13,6 volt? Kalau Anda taruh referensinya, oh sorry, sorry, sampelnya di sini, dia mengukur titik ini ya. Ya, titik ini. Baik, saya gambar lagi ya. Supaya lebih paham lagi, supaya tidak urek-urekan. Work Baik, di sini ya. Balik lagi ke Relay. Ya posisi relaynya adalah ke atas, normally open. Nah yang semula yang di sini kan ngecas ya, cas ke baterai. Ntar saya pantau di kamera dulu ya. Ground. Akhirnya dia putus, dia tidak ngecas. Di sini kita ambil sampelnya, kita ambil tegangannya kita bandingkan ke komparator kan begitu masih kita bandingkan ya di sini ke positifnya di sini negatif ini zener 6 volt ecc 12 volt oke okay. begini ya nah Nah, karena sudah tidak ngecas lagi ini kan perhubungan karena sudah tidak ngecas lagi otomatis yang semula 13,6 volt ya, yang kita deteksi di sini, yang kita ambil sampelnya adalah murni dari aki ya. ketika saklar sudah ke atas berarti tegangan yang kita ukur adalah dari aki kalau di awalnya di normally close tadi itu ini nyambung, tegangan yang kita ukur itu campuran, percampuran, pertemuan antara tegangan charger dengan tegangan aki. Tapi setelah saklar ini berpindah ke atas, tegangan yang kita ukur itu murni dari aki atau baterai kalau misalnya baterai. Murni dari aki. Nah, karena kita ngecas aki, aki ini kan punya kapasitas mem memuat arus listrik ya, memuat muatan listrik gitu ya. Dia makin lama akan menurun tegangannya karena sudah tidak dicas. Ya. Jadi, berapapun kekuatan dia menyimpan muatan listrik, dia akan menurun tegangan yang dia simpan. Dia akan menurun 13,5 sampai ke 13,0 volt. Nah, kita pengen di 13,0 volt itu tegangannya itu stop menurun. Tetapi ada permasalahan di sini, tetapi sebelum Anda mencapai tegangan 13,6, 13,0 volt. Karena Anda mengambil titik sampelnya di aki di sini di output, outputnya charger, inputnya aki gitu ya. Ingat kita menggunakan komparator. Tegangan di sini selalu dibandingkan dengan 6 volt. Ya, sementara tegangan di sini tadi ketika 13,6 volt di sini itu adalah 6,1 volt. Di tegangan 13,5 6 volt, bagaimana kalau tegangannya menurun, maka ini ikut menurun ya, saudara-saudara ini paling volt ketika turun ke 13,5 turun 0,1 volt ini pun akan turun menjadi 6,0 volt itu sama dengan ini, ketika ini baik, saya lanjutkan ya ini tadi HP saya error Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kalau tegangan di sini turun? Maka tegangan di VR di sini juga akan menurun. Tegangan sampelnya juga akan menurun. Kalau 13,6 turun ke 13,5 dia akan turun. Dia turun 0,1, dia akan turun 0,1, jadi 6 volt. Kalau semakin turun lagi ke 13,4 volt, dia pun akan turun menjadi 5,9 volt. Kira-kira seperti itu ya. 5,9 volt. Saya tandai di sini. Mana spidol merah? Wah, hilang gitu merahnya. Udahlah. Jadi 5,9 volt yaitu di tegangan 13,4 volt. Ini lebih rendah dari 6 volt. 5,9 lebih rendah. Maka sebelum mencapai 13,0 Anda sudah menon, menonaktifkan transistornya ya. Ini berarti apa? Ini berarti transistor tidak lagi aktif Maka relay pun tidak lagi aktif kalau relay tidak lagi aktif dia akan kembali ke posisi ngecas ya. Padahal kita kepengen suatu rangkaian, suatu sistem yang kita tentukan sendiri batas bawahnya, misalnya dalam hal ini 13,0 volt, dan kita tentukan sendiri batas atasnya, misalnya dalam hal ini 13,6 volt tapi sebelum mencapai batas 13,0 volt di 13,4 volt tepatnya sudah aktif lagi. Kenapa? Karena tegangan sampel di sini dibandingkan dengan tegangan referensi 6 volt. Ya. Dia selalu membandingkan, terus-menerus membandingkan prosesnya. Kalau dia menurun, maka tegangan sampelnya VR-nya menurun. Karena ini menurun sedangkan tegangan referensi tetap nilainya 6 volt, maka terjadi perubahan kondisi. Nah, kalau ini dipaksakan, ini akan tak-tek tak-tek tak-tek begitu ya. Kalau misalnya penurunannya cepat ketika di 13,6 putus tek ya. Begitu penurunannya cepat 13,4 tek lagi. Naik lagi ya, ngecas lagi ketika 13,6 tek. begitu ya jadinya seperti itu mah gimana solusinya supaya dia tidak terburu-buru berhenti relaynya artinya tidak terburu-buru ngecas lagi apa yang harus dilakukan nah itu muncullah ide bagaimana caranya supaya komparator ini tetap membacanya sebagai tegangan masih di atas. Ya, jadi kita merekayasa supaya positif input positif ini selalu lebih besar dari input negatifnya. Padahal di sini kan kita pakai tegangan tetap 6 volt. Caranya seperti apa? Ada dua cara. Tapi yang saya sampaikan di sini satu cara saja. Cara yang saya pakai untuk final dari rangkaian itu ya, ada cara yang lain gitu ya. cuma cara yang ini adalah dengan cara mengganti tegangan referensinya ya tegangan referensi kan tetap ya kita ganti tegangan referensinya supaya dia bisa terus menurun Nah jadi ide dasarnya adalah ketika mencapai batas atas dia akan terus menerus menurun ya sampai kapan sampai kita menemukan batas bawahnya yaitu kita tentukan tiga belas